Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara carakita.id bersama Bang Dani Pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan share ke kalian semua Yaitu cara melakukan pengetikan huruf Arab di HP Android ya Jika kalian ingin memunculkan keyboard Arabic di HP Android kalian Maka caranya ini sangat mudah ya, dan tidak memerlukan aplikasi lain Oke langsung aja nggak usah berlama-lama, buat kalian yang udah penasaran Yuk langsung aja kita simak video tutorialnya Oke kita lanjutkan ya Cara untuk memunculkan huruf Arab di papan keyboard Android nah, jadi untuk caranya hampir sama di semua Android ya Hanya saja berbeda untuk tipe HP Samsung Walaupun untuk misalnya Oppo, Vivo, kemudian merek lainnya itu caranya sama aja Papan keyboard yang biasa digunakan biasanya sudah aplikasi keyboard ya Dan tampilannya seperti ini Kemudian kita klik icon pengaturannya yang ada pada bagian tengah atas ini ya Oke, okay, berikutnya pilih bahasa, kemudian pilih tambah keyboard. Selanjutnya, tinggal kita cari di sini untuk bahasanya ya. Kita pilih yang bahasa Arab. Oke, okay, ini dia bahasa Arab, kemudian kita pilih yang Arab Saudi. Setelah itu, pilih selesai. Jika sudah, sekarang kita periksa untuk mengaktifkannya ya. Ya, jadi untuk mengaktifkannya ini, tinggal kita klik icon bumi yang ada di bagian bawah ini. Oke, maka untuk keyboardnya akan berubah tampilan menjadi keyboard arabik. Dan kita bisa melakukan pengetikan sesuai dengan bahasa arab ya. Oke, mantap sekali. Dan ini berlaku untuk semua keyboard android ya. Khususnya kita yang menggunakan keyboard jenis keyboard ya teman-teman. Kemudian untuk mengembalikannya, tinggal kita pilih lagi icon bumi di bawah ini. Oke okay, kita tekan sekali, maka nantinya keyboard secara otomatis akan kembali seperti semula. Oke okay, teman-teman, itu dia cara mudah untuk memunculkan ketikan berbahasa Arab di keyboard Android kesayangan kita. Semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya.